Api unggun melompat dan bangkit di dalam hutan. Tetapi nyala api yang menari-nari sepertinya tidak memberikan kehangatan sama sekali. Alih-alih, seutas aura jahat yang gelap dan dingin tetap ada di atas hutan. Aura yang merembes dari sosok hitam aneh itu sangat tidak biasa. Itu sedikit mirip dengan niat membunuh tetapi bahkan lebih sadier. Selain itu, itu dipenuhi dengan aura kematian dan sepertinya tidak ada sedikit pun energi kehidupan di dalamnya. Namun, dalam menghadapi pemandangan yang begitu aneh, Surou dan Sukui bertindak seolah-olah mereka akan bertemu musuh yang tangguh. Mereka bisa merasakan riak yang sangat berbahaya dari sosok seperti hantu hitam, riak yang mungkin bahkan melampaui Feng Chang. Selain itu, dari kata-kata Little Marten sebelumnya, tampaknya mereka sudah sejak lama menyimpan dendam dengan fraksi yang dimiliki oleh sosok seperti hantu hitam ini. Oleh karena itu, tidak terlalu aneh bagi mereka untuk menjadi sasaran oleh yang terakhir. Sukui menatap Suro dan yang terakhir mengangguk dengan lembut sebagai tanggapan. Sekarang siap untuk melepas untuk menyegel kapan saja untuk melepaskan kekuatan besar di dalam tubuhnya. Setelah pertempuran hari itu, karakter awalnya yang lembut dan lemah telah diam-diam berubah secara signifikan. Saat ini, Lindong dan Little Flame sedang memulihkan diri dan tidak bisa diganggu. Kekuatan pertempuran utama mereka sekarang adalah Little Marten dan Suro. Meskipun lawan di depan mereka tampak sendirian pada saat ini, mereka tidak berani bersantai sama sekali. Jenderal Roh Kematian, aura ini memang sedikit tidak biasa dan memberikan perasaan yang mirip dengan tahap hidup dan mati yang misterius. Tetapi aku tidak yakin bahwa ini hanyalah tipuan di permukaan. Aku mendengar bahwa beberapa kelompok yang tidak ortodoks akan tinggal di kuburan kematian Kayaki dan berlatih sepanjang tahun. Tubuh mereka menderita erosi kematian Ki, menyebabkan kekuatan Yuan mereka berubah. Namun, mereka akan kehilangan sebagian umur mereka sebagai kompensasi. Sepertinya kamu termasuk dalam kelompok ini. Mata Little Marten perlahan-lahan menyapu sosok hitam sebelum tiba-tiba tertawa. Dia tidak berpikir bahwa pria di hadapan mereka ini dapat mencapai tahap kematian dari tahap kehidupan dan kematian yang misterius. Aura terakhir mungkin sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Feng Chang, tapi masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan tahap hidup dan mati yang misterius. Kamu tahu sedikit, namun, semakin banyak kamu tahu, semakin cepat kamu akan mati. Petik 2. Murid-murid di dalam mata gelap dan dingin dari sosok hitam menyusut sejenak. Jelas, dia terkejut bahwa Martin kecil benar-benar memahami metode kultivasinya. Kamu sangat kurang dalam kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Jika kamu ingin mempertahankan hidup kecilmu, kamu harusnya tersesat sebelum aku menyerang. Little Martin mengangkat kelopak matanya dan melambaikan tangannya, tampak seperti sedang mengejar lalat rumah yang menjengkelkan. Heh, aku sedang duduk di gunung dan menonton pertunjukan menyenangkan yang jarang. Sekarang kelompokmu sudah terluka. Kamu masih berani menunjukkan sikap seperti itu. Sosok hitam itu tertawa dingin. Mata Little Marten perlahan gelap. Setelah itu, dia langsung berdiri dari batu ketika suaranya yang apatis terdengar. Kalau begitu, kamu tidak perlu pergi. Kata-kata arogan seperti itu. Sosok hitam itu, yang menyebut dirinya Jenderal Roh Kematian, tiba-tiba melepaskan tawa jahat. Benang energi hitam berenang di sekelilingnya. Mengeluarkan perasaan suram dan dingin. Jangan tinggalkan sisi Lindung dan Little Flame. Martin kecil melirik Su dan Su saat dia berkata dengan lembut. Dimengerti, Su dan Su dengan tulus mengangguk. Kekuatan bertarung grup saat ini berada di titik terendah karena cedera Lindung dan Little Flame. Tidak peduli apa, mereka perlu melindungi Lindung dan Little Flame. Mengingat kecepatan pemulihan mereka, keduanya akan mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bertarung segera. Pada saat itu, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang orang yang sulit dipahami ini. Hanya dengan mereka berdua, aku khawatir itu tidak akan cukup. Jenderal Roh Kematian mengeluarkan tawa yang aneh. Matanya tiba-tiba berubah gelap dan dingin ketika dia mengulurkan lima jarinya. Dengan sebuah gerakan. Lima lampu hitam yang berisi kematian ki bergegas menuju Little Marten. Sizzle-sizzle. Bahkan udara itu sendiri tampak terkikis hebat saat cahaya hitam menyapu lalu dan lima bekas luka langsung muncul di tanah. Jelas. Kekuatan Yuan dari Jenderal Roh kematian ini jauh lebih kuat dari kekuatan Yuan biasa. Kamu masih sedikit terlalu berpengalaman untuk memainkan trik seperti itu sebelum aku. Sosok Little Marten meledak ke depan. Tinjunya mengepal ketika angin yang menakutkan berkumpul bersama, membentuk tangan besar yang tampaknya tak terlihat yang menghancurkan lima lampu hitam. Swoosh. seperti hantu, sosok Little Marten dengan cepat muncul di atas Dead Spirit General ketika lima lampu hitam meledak. Ketika telapak tangannya menamparkan ke bawah, energi hitam keunguan mengerikan menyapu, langsung berubah menjadi telapak seperti gunung yang tanpa ampun menepuk General Dead Spirit General. Di hadapan kekuatannya yang menakutkan, tanah langsung runtuh. Tekanan menakutkan yang memenuhi area itu menyebabkan ekspresi Jenderal Roh Kematian sedikit berubah. Ledakan. Dalam menghadapi kekuatan seperti itu, tanah yang semula hancur langsung hancur berantakan. Sementara tubuh Jenderal Roh Kematian juga meledak. Apakah dia mati? Suruh dan Sukui tertegun ketika mereka melihat ini. Namun, di bawah tatapan terkejut mereka, Mata Little Martin menjadi dingin ketika dia mengayunkan telapak tangannya. Dia menusukkan jarinya keluar saat cahaya hitam keunguan berubah menjadi angin puyuh yang berputar di ujung jarinya. Seperti kilat itu mengalir menuju tempat tertentu di sebelah kanannya. C, sebuah suara teredam terdengar ketika cahaya hitam keunguan berputar di udara dan dengan keras menabrak bayangan, menyebabkan sosok hitam menembak dengan sedih. Kamu benar-benar memiliki wajah untuk menampilkan tipuan kecilmu di depanku. Ketika kakek Martin berkeliaran di sekitar tanah, kamu bahkan tidak ada di dunia ini. Martin kecil dengan dingin tertawa ketika dia melihat sosok hitam itu keluar. Teknik orang ini bisa dianggap unik. Orang lain akan lengah. Namun, ini agak kekanak kanakan dari sudut pandang Martin licik ini. Jenderal roh kematian dengan cepat menusukkan ujung kakinya di udara sebelum akhirnya menstabilkan sosoknya yang agak menyedihkan. Matanya langsung menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin saat dia menatap Little Martin tanpa berkedip. Dia tidak mengatakan apa-apa yang tidak perlu dan mengubah teknik segelnya saat cahaya hitam melonjak keluar dari tubuhnya. Tirai hantu Yama, cahaya hitam berbau kematian Kikarena dengan cepat menyebar ke hutan. Pada akhirnya itu menyelimuti Little Marten dengan kecepatan yang mengejutkan. Seseorang bisa samar-samar melihat banyak bayangan hantu berkedip di dalam tirai hitam, menyebabkannya tampak sangat menyeramkan. Bayangan hantu ini sangat jahat dan unik. Begitu mereka muncul, mereka dengan panik berusaha untuk merusak tubuh Little Marten. Namun, setiap kali figur hantu ini mencoba merusak tubuh Little Marten, mereka akan terpental kembali oleh cahaya hitam keunguan. Yu Cheng, Hu Diaw, mengapa kamu tidak menyerang? Setelah melihat bahwa tekniknya tidak memiliki banyak efek pada Little Marten, ekspresi khawatir akhirnya muncul di wajah Jenderal Roh Kematian. Setelah itu, dia menjerit rendah dan dalam. Swoosh, dua sosok hitam berlari keluar dari hutan yang gelap dan sunyi saat tangisannya memudar. Mereka mengabaikan Little Marten, yang sementara waktu ditahan oleh Jenderal Roh Kematian. Sebaliknya, kekuatan Yuan mereka yang luas dan perkasa melonjak, berubah menjadi tangan besar yang dengan kasar meraih ke arah Lindung dan Little Flame yang memulihkan diri. Sukui telah menjaga kewaspadaannya. Karenanya, dia tidak panik meski merasa sedikit terkejut ketika kedua sosok hitam itu tiba-tiba muncul. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mendesing keluar saat dia buru-buru menampilkan seni bela diri untuk memenuhi serangan. Enyah. Namun... Jelas ada kesenjangan besar antara Sukui dan dua tokoh kulit hitam. Serangan seni bela dirinya langsung hancur oleh dua tangan besar Yuan Power sengit segera setelah muncul. Kakak, serahkan padaku. Tepat saat Sukui tersentak ke belakang dengan mundur, sebuah tangan halus menekan punggungnya dan menariknya ke samping. Energi hijau giok melonjak seperti gelombang laut yang berputar, berubah menjadi tirai cahaya yang berdiri di depan mereka. Bang, ledakan, tangan Yuan Power yang besar membanting ke tirai cahaya. Riak-riak keras meletus di atas tirai cahaya tetapi tidak segera berantakan. Sebagai gantinya, itu bertahan untuk sementara waktu sebelum mengeluarkan suara retak dan pecah. Bang, dalam rentang waktu singkat itu, tirai cahaya hitam yang mengelilingi Little Marten benar-benar hancur. Marten kecil bergegas keluar dengan wajah gelap dan serius. Matanya memiliki keinginan yang menakutkan untuk membunuh yang melonjak di dalamnya. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya ketika lima pilar cahaya hitam keunguan bergegas keluar, berubah menjadi lima rantai besi hitam keunguan besar. Rantai besi berderak, menembus ruang kosong, dan menusuk ke arah tubuh jenderal roh kematian. Namun, tidak ada darah segar yang mengalir dari tubuh jenderal roh kematian, terlepas dari rantai besi yang menembusnya. Pemandangan yang sangat aneh. Hehehe. Tubuhku sudah lama terkikis oleh kematian Ki. Kamu tidak akan bisa membunuhku. Jenderal roh kematian mengangkat kepalanya dan tertawa dengan cara yang menyeramkan. Itu mayat yang bahkan tidak bisa dianggap setengah bodoh. Namun kamu benar-benar percaya bahwa kamu telah mengolah tubuh yang kekal. Martin kecil tertawa dingin. Jarinya bergerak ketika lima rantai logam yang menembus Jenderal roh kematian tiba-tiba bergegas keluar sebelum menusuk ke titik di antara mata yang terakhir dengan kecepatan kilat. Mata Jenderal Roh Kematian berubah ketika dia melihat target rantai kali ini. Telapak tangannya menari-nari ketika cahaya hitam pekat terbentuk, menjadi banyak tirai cahaya hitam di depannya, sementara tubuhnya dengan cepat menarik kembali. Bum bum bum, rantai dengan mudah menghancurkan banyak pertahanan seolah-olah mereka bambu busuk. Sementara Jenderal Roh Kematian sekarang dikelilingi oleh bahaya dari semua sisi, memberinya penampilan yang sangat menyedihkan. Liu Cheng. Untuk apa kalian berdua berlama-lama? Seruan nyaring tiba-tiba keluar dari mulut Jenderal Roh Kematian sementara dia dengan sedih jatuh kembali. Menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan Little Marten. Bunuh dia. Kedua sosok hitam itu jelas gemetar setelah mendengar seruan Jenderal Roh Kematian. Segera. Niat membunuh meletus di mata mereka dan Yuan Power Perkasa tersapu. Kekuatan mereka sebenarnya telah mencapai tahap 4 Yuan Nirvana. Ketika mereka berdua melepaskan semua kekuatan mereka, tekanan liar dan kekerasan yang dihasilkan langsung menyebabkan wajah cantik Su Roo berubah. Jelas, dia tidak berharap bahwa dua yang tiba-tiba muncul akan benar-benar memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari kelompok Feng Chang. Aku tidak akan membiarkan kamu mengganggu kakak Lin Dong. Su mengepalkan gigi peraknya saat dia mengangkat lengan bajunya darah menetes dari ujung jarinya yang dengan cepat ditekan ke segel di pergelangan tangannya sel kedua lepaskan samar-samar orang bisa melihat tiga segel di pergelangan tangan suro ketika jarinya mendarat di segel kedua tangisan lembut bersama dengan lampu hijau giok bergelombang keluar dari tubuhnya bersambung lanjut ke part berikutnya ya Terima kasih yang sudah mengikuti Ceritanya dari awal Don't forget to subscribe and like See you guys. Dada. Bye bye.